Baiklah bersahabat leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini. Bang Mimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru di seputar idola kesayangan kita. Kegunaan pertama dulu, persahabatnya kita lihat di sini ada sebuah momen spesial banget nih ketika di acara konser Amal Indonesia Tangguh yang mana Leslie dan Pilar nih tampil menyanyi persahabat ya. luar biasa tentunya ekspresi dan momen yang Penuh kasih sayang Yang kita lihat juga penuh kebahagiaan Persahabat ya perhatikan tentunya dalam postingan ini Rizky Pilar sangat bahagia Bersama Lesti Kejora Mudah-mudahan persahabat ya Kita doakan terus untuk hubungan mereka Selalu diberikan kelancaran kebahagiaan Berikutnya kita lihat juga persahabat yang spesial nih langsung dipeluk dan dirangkul nih si cantiknya oleh sang calon suami. Masya Allah luar biasa bahagia selalu kesenangan kita, Lesti dan Rizky Billar. Berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan yang mana unggahan terbaru persahabat ya Lesti Kejora sedang di make up nih. Kita lihat ini adalah. Persiapan untuk acara nanti malam, live persahabat ya, dan kita salvok sama selimut nih. Wow, <gifat> selimutnya cute banget nih, persahabat ya, selalu dibawa ke nih. Luar biasa, mudah-mudahan tentunya lancar terus, persahabat ya, untuk acara nanti malam. Kita makin gak sabar, lesti ke sudah siap, persahabat ya, di Tentunya benar-benar mudah saja di kejutan bahagia yang kita dapatkan dari idola kita. Mungkin tersebut juga telah di repost oleh akun Instagram El Anuscorbilla, kalimat caption dituliskan dalam postingan tersebut. Wah, Dede Lesti Kejora udah dandang loh guys, ini buat nanti malam, kira-kira Dede pakai baju apa ya? Makanya tonton terus di channel ANTV Official. Dan bersama ya aja kita lihat di sini ada komentar dari Nunung Sawitri mengatakan, "Entar malam gak live kan saya, iya katanya ya." Kita doakan saja mudah-mudahan saja ada kejutan kabar bahagia dari idola kita Tentu tunggu saja informasi selanjutnya persahabat ya, Mudah-mudahan ada kabar baik nih dari Lesti dan Rizky Bilar langsung Berikutnya kita lihat juga persahabat ada sebuah unggahan atau postingan luar biasa Terpampang jelas dan nyata foto cute Lesti dan Bilar Persahabat ya di dompetnya Abang Bilar Masya Allah, luar biasa! Foto kita terpampang nyata. Mudah-mudahan saja hubungan mereka selalu tentunya diberikan kebahagiaan. Dan bersahabat, ya, kita lihat juga ke jam berikutnya. Di sini ada postingan dari guestnya, Karizal, jauh 93 ia ya, memposting sebuah video di persahabat ya, yang mana bakal ada vlog terbaru nih kayaknya di channel YouTube-nya Bang Bilar atau di channelnya Deddy Leslie Gejarah persahabat ya doakan saja mudah-mudahan kejutan spesial di channel Lesti maupun Rizky Pilar selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua para fans. Berikutnya kita lihat juga ada sebuah postingan yang mana sudah mulai saja persahabatnya acara Cinta Abadi Leslar. Kita lihat di sini. Awalan Rizky Bilar sudah membuat kita semakin baper memberikan setangkai bunga mawar untuk Lesti Kejora Biar diizinin tentunya untuk menghadiri pesta Masya Allah, para sahabat ya izinnya cute banget sama sang calon istri Mudah-mudahan mereka selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua Dan mudah-mudahan juga selalu dilancarkan untuk niat baik dari Lesti dan Rizky Bilar